Assalamualaikum guys. Kali ini kita pasang anti kabut pada spion. langsung saja guys kita lap dulu pakai tisu basahnya biar hilang debu-debunya guys Oh, tisu keringnya hmm, ada nah baik guys ini kita tempelkan pada kaca buka dulu yang warna merah buat merekkan di kaca spion yang biru arah keluar baik kita buka teker yang warna biru sekarang kita uji dulu atau kita tes dulu dengan menyemprotnya seperti hujan tetap Bening, tidak berkabut lagi. Kita pasang guys, sudah mantap, sudah merekat. Long buka nomor You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way what I'm doing ain't easy.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 이제